Kenapa di sini eh, tidak bisa dicairkan, ya? Padahal nominalnya sudah lumayan besar, ya. Ada ribu di sini tidak bisa dicairkan. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini admin akan mereview sebuah aplikasi pinjol, ya. Dimana aplikasi pinjol ini tidak hanya menyiapkan pinjam uang saja, ya. Di aplikasi ini menyiapkan yaitu pinjam uang. Dan juga bisa menghasilkan uang di aplikasi ini ya Oke teman-teman sebelum lanjut ke pembahasan Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dulu ya Dan jangan lupa share ke teman-teman Agar mereka juga tidak ketinggalan informasi-informasi terbaik dari channel ini Nah teman-teman kali ini admin akan mereview aplikasi ada kami ya. Dimana aplikasi ini adalah sebuah aplikasi pinjol dan aplikasi yang bisa menghasilkan uang tanpa harus kita meminjam di aplikasi ini ya. Oke langsung saja kita buka aplikasi ada kaminya. Nah, teman-teman, di sini kita bisa menghasilkan uang dengan cara uh, undang teman, ya. Dan cara mengundang temannya sudah admin tutorialin di video sebelumnya. Dan bagi teman-teman yang belum punya aplikasinya, silahkan download melalui link yang sudah admin sediakan di kolom deskripsi, ya. Di sini ada uh, menu undang temannya, kita klik, ya. Nah, di sini ada bacaan hadiah undangan pertama, hadiah ekstra untuk undangan pertama yaitu Rp50.000. Langkah satu teman Anda telah berhasil mendaftar, Anda dan teman Anda akan mendapatkan Rp50.000 ya. Langkah kedua, teman Anda berhasil mengajukan pinjaman, kalian berdua akan mendapatkan Rp100.000. Oke, teman-teman, di bawahnya ini ada undangan saya ya. Di sini admin sudah berhasil mengundang sebanyak 15 orang. Oke, kita klik detailnya ya. Nah, di sini tercantum nomor yang berhasil kita undang ya. Dan di sampingnya berhasil terdaftar ya. Oke, kita kembali lagi. Oke, teman-teman, di sampingnya ini jumlah teman yang berhasil diundang masih nol ya. Di sini, perbedaannya jumlah teman yang diundang dan jumlah teman yang berhasil diundang yaitu uh, di sini jumlah teman yang diundang hanya berhasil melakukan registrasi, ya. Sedangkan di sampingnya, ini jumlah teman yang berhasil diundang di sini untuk teman yang berhasil mendapatkan limit atau berhasil mengajukan pinjaman, ya. Nah teman-teman, sebanyak 15 orang yang berhasil kita undang ini Kita sudah dikasih hadiah sebesar Rp315.000 Oke di sini admin akan jelaskan cara pencairannya ya Silahkan teman-teman jika sudah berhasil mengundang dan sudah berhasil mengumpulkan hadiah dari aplikasi ini Jika ingin menarik hadiahnya silahkan klik pencairan ya Oke, di sini ada saldo dompet sebesar 315.000. Jumlah pencairan silahkan di sini klik ya. Jika teman-teman ingin menarik semua, tinggal klik tarik semua. Maka otomatis di sini akan tercantum nominalnya ya. Akan tetapi di bawahnya ini ada bacaan jumlah pencairan Anda melebihi dari jumlah pencairan maksimum yaitu sebesar Rp10.000. Silahkan membaca aturan penarikan dan coba lagi. Nah, teman-teman, kenapa di sini e, tidak bisa dicairkan ya? Padahal nominalnya sudah lumayan besar ya. Ada 315.000 di sini tidak bisa dicairkan. Dan di sini admin akan coba mencairkan e, yang paling minim ya. Bisa apa enggaknya kita buktikan. Nah, di sini bacaan yakinnya sudah berwarna hijau ya, teman-teman. Silahkan selanjutnya klik yakin ya. Nah, di sini ada tips jumlah pencairan Anda kurang dari jumlah pencairan minimum yaitu Rp75.000. Silahkan membaca aturan penarikan dan coba lagi. Nah, teman-teman, di sini ternyata jumlah minimum pun tidak bisa ditarik ya. Oke, kita coba uh, baca aturan pencairan ya. Nah di sini pertama bonus, bonus yang diperoleh pengguna ada kami disimpan di dompet ada kami dan pencairan dapat dilakukan ketika bonus di dompet mencapai persyaratan jumlah minimum yang dapat dicairkan. Yang kedua ketika pengguna gagal melakukan pencairan karena jumlah pencairan minimum belum tercapai pengguna dapat terus mengundang pengguna baru untuk mendaftar atau mengajukan pinjaman agar bonus dapat mencapai jumlah pencairan minimum. Yang ketiga, jumlah yang dicairkan setiap kali oleh pengguna tidak boleh melebihi saldo maksimum pencairan. Apabila saldo akun melebihi jumlah maksimum pencairan, pengguna dapat terus mengundang pengguna baru untuk melakukan pengajuan sehingga saldo akun dapat dicairkan kembali. Yang keempat ada kami berhak untuk mengubah syarat dan ketentuan pencairan dan limit batas pencairan Syarat dan ketentuan yang diubah akan disesuaikan dengan syarat dan ketentuan program dan akan segera berlaku setelah dipublikasikan Yang kelima setelah pengguna melakukan pencairan bonus akan ditransfer secara otomatis ke rekening bank yang telah didaftarkan pengguna di aplikasi ada kami dalam waktu 7 hari kerja setelah pengajuan pencairan Dana akan tiba di rekening sesuai dengan ketentuan proses bank masing-masing Yang keenam, pengguna dapat memeriksa status pencairan dan catatan pencairan dengan mengklik riwayat pencairan Jika pencairan gagal karena kesalahan pengguna yang tidak disengaja, pengguna dapat melakukan pencairan kembali di dompet Ada Kami yang ke setiap pengguna hanya memiliki satu kesempatan pencairan per hari. Pastikan untuk mengkonfirmasi jumlah yang ingin Anda cairkan telah sesuai sebelum mencairkan. Yang ke 8 pengguna dapat mencairkan dana hanya setelah mendaftarkan nomor rekening di aplikasi Adakami. Jika pengguna tidak mendaftarkan nomor rekening, pencairan tidak dapat dilakukan. Nah, teman-teman, di sini admin akan jelaskan kenapa bonus ini tidak bisa dicairkan ya. Ternyata di sini ada batas maksimumnya yang harus kita cairkan sehingga kita dapat mencairkan bonus ini ya. Nah, di sini sebab bonusnya tidak bisa dicairkan yaitu dikarenakan jumlah teman yang diundang ini hanya berhasil mendaftar saja ya. 15 orang ini tidak ada satupun yang berhasil mendapatkan limit pinjaman atau tidak berhasil melakukan pinjaman di aplikasi ini ya sehingga di sini kita tidak bisa mencairkan bonusnya ya apabila di antara 15 orang ini ada salah satunya yang berhasil mendapatkan pinjaman maka bonusnya akan bisa kita tarik ya menurut pengalaman admin sebelumnya admin juga pernah eh, menarik sebesar rp ribu rupiah dan yang Rp50.000 itu hasil dari teman yang berhasil kita undang dan berhasil mendapatkan pinjaman dari aplikasi ini. Sehingga bonus yang Rp50.000 tersebut dapat kita cairkan ya. Akan tetapi di sini selanjutnya admin tidak bisa melakukan penarikan dikarenakan jumlah teman yang kita undang tersebut tidak berhasil mendapatkan pinjaman dari aplikasi ini. Nah, teman-teman itulah ya penyebab bonus ada kami tidak bisa ditarik. Dan sebelumnya juga ada subscriber admin yang bertanya, "Kak, kenapa bonus ada kami saya tidak bisa ditarik?" Nah, di sini admin sudah jelaskan ya sebab bonusnya tidak bisa ditarik. Dan mungkin di lain kesempatan, jika salah satu teman yang admin undang berhasil mendapatkan limit pinjaman atau berhasil mendapatkan pinjaman dari aplikasi ini, dan bonusnya bisa ditarik, nanti admin akan tutorialin agar teman-teman semua tahu cara mencairkan bonus dari ada kami ini, ya. Bagi teman-teman yang ingin menghasilkan uang dari aplikasi ada kami ini, jangan bosan-bosan untuk membagikan link. Agar teman-teman bisa mendapatkan bonus sebanyak-banyaknya. Oke teman-teman, semoga review kali ini bermanfaat. Jangan lupa di subscribe. Sampai jumpa kembali.